Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambilkan kesimpulan, ataupun yang memperkuat satu ramalan zodiak yang bersakit-sakit dahulu, kemudian dapat rezeki yang luar biasa di bulan April tahun 2021 dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saja kita membuka dan membacakannya. Tuk zodiak yang pertama adalah Leo ataupun Tiga, pada untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris, yang di mana di sini dikategorikan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu, kemudian dapat rezeki, kehidupan lebih bagus, keuangan lebih bagus di bulan April tahun 2021. Di sini seorang Aris dikategorikan bersakit dahulu karena seorang Aris pernah mendapatkan pengkhianatan yang dimana membuat seorang Aris sakit hati sehingga membuatnya down. Namun di bulan April ini, seorang Aris akan bangkit, move on, dan mendapatkan kehidupan, keuangan, serta rezeki yang lebih bagus di bulan April. Yang di mana di sini didukung, disupport oleh saudara, sahabat, serta rekan-rekannya. -rekan dan untuk support energinya adalah Kenaik offshore. Secara umumnya, kenaik offshore itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Aris sendiri. Dan di sini menggambarkan, Seorang Aris pernah mendapatkan pengkhianatan yang dimana sini membuat seorang Aris daun dan terlena sehingga di bulan April seorang Aris akan bangkit dan berhasil mendapatkan kehidupan yang lebih bagus yang dimana disupport oleh saudara sahabat serta rekannya serta di disini juga didukung penuh oleh pasangan Aris sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Fool Secara umumnya, Dofol itu diartikan awal mula permulaan ingin memulai hal yang baru, ingin melangkah kepada yang baru. Dan jika kartu Dofol kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan seorang Aris pernah mendapatkan pengkhianatan yang dimana membuatnya terpuruk daun sehingga di sini di bulan April, seorang Aris ingin memulai hal yang baru dan berhasil mendapatkan keuangan resi yang bagus yang dimana di sini didukung pasangan sahabat serta kerabat Aris sendiri. Dan itu zodiak yang kedua adalah... 8 cup ataupun delapan Ya. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo dimana di sini digambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan April tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Virgo di bulan-bulan sebelumnya sedang daun jatuh ataupun terpuruk yang di di sini seorang Virgo hampir pasrah namun di dalam kepasrahan seorang Virgo ia melangkah ke dalam diri sendiri menemukan jawaban atas dirinya sendiri dan mampu bangkit di bulan April untuk mendapatkan keberhasilan kesuksesan serta mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa yang dimana disini dimotivasi oleh diri sendiri dan menemukan jawaban atas diri sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diwaktikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di disini menggambarkan Seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang pernah merasakan jatuh dan ataupun pasrah, Namun di bulan April ia berhasil bangkit, menemukan jalan dari dirinya sendiri, mendalungkan dirinya sendiri, serta di sini seorang Virgo akan bangkit mendapatkan rezeki keuangan yang lebih bagus di bulan April, yang dimana di sini didukung dimotivasi oleh pasangan serta Virgo termotivasi oleh diri sendiri. Dan jika kartu dapur kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan. Seorang pria menemukan jalan yang baru, awal mula yang baru untuk memulai hidup, untuk memulai karir pekerjaan yang dimana mana di sini akan berbuah manis, mendongkrak kehidupan serta rezekinya akan melimpah yang didukung oleh pasangan dan dimotivasi oleh diri sendiri. Dan untuk zodiak yang ketiga adalah open tackle ataupun tiga koin. Untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang di disini di sini seorang Taurus bersakit dahulu kemudian mendapatkan rezeki yang lebih biasa di bulan April tahun 2021 disini digamarkan seorang Taurus dulunya pernah mengalami keuangan yang down yang jatuh yang dimana disini membuat kehidupannya semakin terpuruk dan membuat orang-orang enggan untuk mendekatinya namun di bulan April ini seorang Taurus mampu bangkit dan memperjuangkan karya pekerjaannya yang dimana sini akan berdampak positif menoprak keuangan kehidupan serta rezekinya akan lebih bagus yang dimana sini juga seorang Taurus akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar yang berdampak positif kepada kehidupan sehingga di bulan April ini seorang Taurus mampu berbagi dan menunjukkan kepada orang-orang bahwasanya keuangan dan rezekinya sedang meningkat di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah King of Swords. secara umumnya King of Swords itu pingat seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa serta seseorang yang lebih tua dari Taurus sendiri dan disini menggambarkan sosok Taurus merupakan sosok seseorang yang pernah bersakit-sakit dahulu kemudian dapat rezeki yang luar biasa di bulan April tahun 2021 ya. yang dimana sini seorang Taurus pernah terpuruk dalam keuangan dan di bulan April ia berhasil bangkit dan menunjukkan kepada orang lain bahwasannya keuangannya meningkat, rezekinya berlimpah yang didukung oleh orang tua, sahabat serta orang-orang yang dekat dengan Taurus sendiri dan jika kartu 20 kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di disini menggambarkan Perjalanan yang baru, awal yang baru telah dilakukan serta didapatkan oleh seorang Paulus untuk bangkit dan mendapatkan keuangan serta kehidupan lebih bagus di bulan April yang didukung penuh oleh seorang orang tua, sahabat, ataupun orang-orang terdekat -orang Paulus sendiri. Tentu tersebut yang keempat adalah, 9 of short, ataupun 9 perang. Untuk zodiac yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak libra yang dimana disini digambarkan seorang libra merupakan sosok-seseorang -sosok yang pernah bersakit dahulu Kemudian mendapat rezeki di bulan April tahun 2021 Di Disini digambarkan seorang libra pernah mendapatkan pengkhianatan yang dimana disini membuat seorang libra tidak nyaman, tidak tenang dalam istirahat Dan membuatnya sering terbangun untuk memikirkan masalah itu Sehingga disini berdampak negatif yang membuatnya semakin terpuruk dan merasa Semakin terbebani. Namun di bulan April tahun 2021 seorang libra mampu bangkit serta di sini seorang libra akan mendapatkan pengerjaan mendapatkan keuangan yang sangat bagus yang sangat meningkat drastis yang dimana mana di sini keuangan tersebut tidak pernah libra bayangkan sebelumnya dan disinilah dikategorikan seorang libra mendapatkan rezeki yang luar biasa di bulan April tahun 2021 dan untuk support energinya adalah. Page of One. Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang laba dulunya pernah mendapatkan pengkhianatan sehingga membuat semakin terbebani semakin terpuruk, yang dimana di bulan April ia mampu bangkit demi memperjuangkan kebahagiaan kesenangan anak-anak dan keluarga. Dan di sini seorang libra didoakan oleh keluarga serta anak-anak libra sendiri. Dan jika kartu 20 kita gabungkan dengan kode yang keempat di sini menggambarkan perjalanan hidup yang baru, karir yang baru, pekerjaan yang baru berhasil libra dapatkan untuk mendongkrak kehidupannya serta mendapatkan rezeki yang melimpah. Yang dimana di sini tujuannya demi membahagiakan keluarga, demi membahagiakan seorang anak, sehingga di sini seorang anak akan mendoakan libra serta keluarga libra akan mendoakan libra agar lebih bagus serta lebih sukses lagi. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan yang luar biasa di tahun 2021 adalah yang pertama Aries, yang kedua Virgo, yang ketiga Taurus, dan yang keempat adalah zodiak Libra. Ip, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang bersakit dahulu kemudian mendapatkan yang luar biasa di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, comment, dan bagikan video ini komedia sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum.